Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani pisang Indonesia Memulai bisnis berdaya pisang kapendis dengan mudah Tentu saja bisa Jika dilihat dari potensi pasarnya Memang tergolong pisang yang memiliki kualitas bagus Dengan rasa yang menarik Selain itu, berdaya pisang kapendis tergolong bisa masuk pasar tradisional maupun modern Jenis pisang Kapendis utamanya pisang Kapendis hijau dan pisang Kapendis kuning merupakan jenis buah pisang Kapendis yang paling laris di pasaran. Tidak hanya karena rasa yang lezat, tampilannya yang cantik, juga menjadi daya tarik utama para konsumen. Pisang Kapendis mungkin sudah tidak asing bagi sebagian orang yang menikmati produk pisang premium di beberapa pasar modern rasa kulitnya yang tergolong memiliki grade bagus inilah yang menjadikan pisang satu ini memiliki harga jual tinggi dari jenis pisang lainnya maka dapat dipastikan jika pisang yang satu ini memiliki pangsa pasar cukup bagus meskipun begitu tidak hanya di pasar untuk pasar lokal saja namun juga di pasar ekspor dilansir dari business.com Kontribusi ekspor khususnya buah buah Indonesia pada 2019 mencapai 95,98 juta dolar US dengan total volume 110.000 ton. Dari total ekspor tersebut, ekspor produk pisang memberikan kontribusi sebesar 11,62% terhadap ekspor buah-buahan nasional dengan nilai 11,15 juta dolar US. Dengan volume 22.000 ton. Maka menjadi peluang tersendiri bagi bisnis budidaya pisang kapendis yang memiliki kualitas grade bagus dan layak menjadi komoditas buah-buahan yang diekspor. Nah, jika Anda tertarik untuk membudidayakan pisang kapendis, ayo ikuti tips panduan cara menanam pisang kapendis. Syarat tumbuh pisang kapendis di Indonesia sebenarnya sangat mudah Sebab pisang kapendis ini bisa ditanam hampir di seluruh wilayah Indonesia Oleh karena itu, pisang kapendis adalah jenis pisang yang paling cocok untuk Anda tanam Karena pasti hidup dan menguntungkan Pisang kapendis dapat tumbuh di beberapa tempat antaranya di satu suhu optim, optimum budidaya adalah antara 26 sampai 20 derajat celcius kedua ketinggian tempat budidaya bisa dimulai dari daerah dataran rendah di bawah 500 mdpl hingga 1000 mdpl ketiga untuk pengairan pengairan memegang peranan penting dalam budidaya Cavendish sebab asupan air terlalu sedikit dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pisang tidak optimal Sedangkan asupan air terlalu banyak dapat menyebabkan pokok pembusukan rawan terserang penyakit akibat cendawan Dan dapat menyebabkan pertumbuhan perkembangan tanaman terganggu Empat, poin keempat Kondisi tanah Kondisi tanah yang sesuai untuk media tanam pisang kapendis harus memiliki syarat berikut Tanah sumbur Gembur pH tanah 4,5 sampai 8,5 kedalaman solum harus kurang dari 75 cm kedalaman air lebih dari 120 cm dan kemiringan tanah 50, 15% nah, untuk para sahabat setelah memahami syarat tumbuh pisang kapendis maka selanjutnya Anda harus mempersiapkan media tanam pisang kapendis dengan benar oleh karena itu, Anda harus mempersiapkan media tanam pisang kapendis dengan baik dan benar Tapi, bagaimana cara persiapan media tanam baik yang benar? Tentu kita harus membersihkan lahan dari rumput, gulma, batu, tunggul batang, dan lainnya Oke, terima kasih untuk para petani kapendis Indonesia kita ketemu lagi di season berikutnya. Nanti, saya akan membahas tentang cara penanaman yang benar. Terima kasih.